Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, sahabat, ada kabar spesial terbaru yang kita dapatkan kali ini. Di unggahannya Bagas nih, sahabat, ya. Coba perhatikan di video yang diunggah oleh Bagas ini terpantau sudah ada mainan ayunan di rumah Lesnar Wow, masya Allah, banget ya. Dan kita juga salafah dengan sebuah kalimat yang diposting. Kayaknya di rumah Leslar ada ayunan di IG-nya Bagas katanya tuh Unggahan ini pun direpost oleh Leslar Sick ya Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Mainan baru Abang El sama Guzel BTW Bagas mau mimin temenin gak tuh persahabat Aduh cute banget ya Masya Allah Ternyata ada mainan baru Abang L. Seperti ini mainan baru Abang Fatih bersama Guzel katanya tuh Masya Allah Semoga ada kabar baik yang selalu kita dapatkan ya dari Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya persahabat ya dari akun Instagram si Panurhayati 29 mengatakan mau ditemenin enggak Bagas? Katanya tuh tuh ada yang mau ya Bagas karena Bagas di sini duduknya. Seorang diri tuh gak ada yang nemenin Bagus pun menuliskan sebuah kalimat lah kosong katanya sambil emot ketawa ya <guluh> Mudah-mudahan persahabat ya Tim dari LA ini selalu kompak Dan selalu menyuguhkan kabar-kabar bahagia untuk warga Konoha Kemudian persahabat disimak juga nih ada kabar tentang Rizky Bilar Kali ini datangnya dari hip 500 persahabat ya disimak Hampir hijrah ke Jepang, ini momen yang bikin Rizky Bilar bertahan di dunia hiburan. Memang betul sekali, bersahabat ya, Papa Bilar sempat bercerita bahwa dulu pernah pengen pergi ke Jepang ke tempatnya Kak Nova. Tetapi memang Allah kasih jalan, bersahabat ya. Di sini juga ada ungkapan dari seorang Rizky Bilar saat podcast bareng Marcel Widianto ini juga menceritakan dan tentunya mengungkap persahabat ya bahwa dulu pernah pengen pergi ke Jepang dan Alhamdulillah persahabat ya Bapak Bilar menemukan jalan Alhamdulillahnya Papa Bilar ini mendapatkan pemeran utama di sinetron persahabat ya ini menjadi pemeran utama emang jalan rezeki itu tepat sasaran banget ya udah ada yang ngatur jadi nggak bakal salah Masya Allah banget ya kita bangga kepada seorang Rizky Bilar yang selalu tentunya berusaha, dan pastinya selalu bekerja keras, alhamdulillah hasil juga sangat memuaskan. Ini juga patut kita contoh, persahabatnya perjuangan dari seorang Rizky Bilar, berjuang dari nol, mudah-mudahan ia selalu menginspirasi untuk banyak orang. Amin. Dan selanjutnya juga bersahabat disimak di unggahan Lesar Entertainment satu jam yang lalu. Memposting foto Abang L yang sedang digendong oleh Papa Bilar. Wow, gayanya luar biasa, kece banget. Dia memakai kacamata hitam. OTW jemput ayang. Aduh Masya Allah banget ya, di sini terlihat Abang L katanya mau jemput ayang, aduh cute banget ya Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Ayang Lesti kejora hari ini mau dianterin jalan-jalan kemana Hayu atuh katanya tuh, wow Gaskun aja para sahabat ya, semoga ada vitamin bahagia Yang selalu kita dapatkan dari Lesti dan Bilal. Selanjutnya disimak juga, ini ada momen spesial Hari ini, persahabat ya, tim Leslar Entertainment sedang berkumpul di rumah Leslar. Tapi salpok dengan Linter, yang tentunya perawatannya semakin rutin. Waduh, insya Allah banget ya, pokoknya bahagia selalu untuk tim. Semoga makin sukses dan semoga semakin kompak. Untuk selalu menyuguhkan kejutan dan karya-karya terbaiknya. Semangat terus kasih support dan kasih dukungan buat tim LA. Selanjutnya, persahabat, kita simak juga ya, bahwa Bapak Bilar mempunyai bisnis King Banana Crispy, persahabat ya. Ini bisnis Rizky Bilar juga, selain dari Restor Rajasi. Kita juga wajib doakan dan support, mudah-mudahan usaha milik Rizky Bilar ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Iyarubal alamin. Berikutnya, disimak juga. Ini ada unggahan spesial momen saat podcastnya Abang L bersama Gilang Dirga di ruang integrasi yang bikin bangga. Persahabat ya, lima hari ini penontonnya sudah mencapai 2,2 juta kali ditonton, luar biasa tembus di angka 2 juta penonton. Podcast Abang L Saat diintegrasi oleh Gilang Dirga Aduh makin gak sabar banget ya Part keduanya Dan mudah-mudahan Leslar Entertainment pun Ini ada podcast Di Persahabat ya spesial Ini khusus Abang L Ini pasti seru dan sangat cute banget ya Kita berharap banget Kita doakan kita support Dan kita selalu mendukung yang terbaik Buat idola kita Masih menunggu kabar dan